Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. wassalamu ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad al-Kharta min Nabiyyin Wa'ala anhi wa sahbihi ajma'an La hawla wa la kumwada illa billahi ال الله للحدي asal siapa di il ulama' ila ambilin, Allah rupa amin ya al bisa menunggu ayat satu kawan dosa selesai satu sekian, ahmadi, oh ya, pos ini, untuk tapi insyaallah kita akan berusaha akhirat nafas paruh yang jadi ada teman habib habib pak pak Para pa mulang mana? Aku lebih fathai. Fathai mana? Pak mulang mana? Nah, aku turung fathai Aku turung sampai jam Ke Jam itu sampai jam sono, urung urung mulang si fathai atau cari itu, cari ini sampai ini. Bib lah, mulai kapan bib? Aku wis bi mulangan mau di Mana mana takut, mana mana takut, mana mana takut. Fatihah Fatihah Fatihah Al-Fatihah 40 rakaat itu mudah-mudahan lebih sehat ya dan kita sedini mesti dilatih dulu. Pada mulai kapan? Fatihah terus insyaallah. bukan sia-sia insyaallah bukan rugi insyaallah kita begini. pagi. Oke. Samsal, kalsiti, fatihani kumita nitik, kum tangan besu ukuran besu ban ban anurma, anurma anurma anurma anurma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 bila alamin ya Allah kandabat ngerohan ke samudul mursalin samudu semua kaum samud al-mursalinan imung kampodotem kudus il-kolan tekolodawul ahumaran kaum samud semua ahum semua seduri kaum samud solimun nyurupanin aku soleh Ala tatakunan bo iyo po takwa sopo Ini kabe. insul nakumaran sro kabe ikuro sro aminun kabi percolon. Fata ku boha ma po takwa Allah kabe, a boha eng kongor. Poati ungun lang to eng insul. Wa asal angkungan orang jaluk sopo insul, insul kabe. Ali ingat asin tamping, bin aksin saking kupa, bin Orang-orang kutai kubah insun bila ala illa ala minat kejubah iku ingatasi penyerani wong alam kapti Sapus patang rusici Nisori Kom samut kodong goro akir por Allah Kisok Tembuk samut iku minom pagdati asmani mobilah Atau padu wani. Asal asari asmani wong Ya ibu Samud bin Amir bin Kiram bin Sa'ahnya. Samud ibu isi. Kau pernah Nabi Soleh. Ono ing keterangan Samud ibu disebut At Asaniyah As At kang kecua kkp pintu. Di ini daerah kau tinggal di kau At lang kau Samud ibu. Ono ing antaran nih hijaz lan Syam antara ini Jadi darah yang di si warden, mereka barangkali tidak ingat. Sapi rusak, pisikso dinihonta alat, ing tembi pertuwan mau dibangun dinih samud bin Amir. Kang dia tulisul sama ikomat arani Nabi Hud lakang dari Rasul Allah yang kaum salut itu Nabi Sulaiman arahnya Nabi Sulaiman arahnya Nabi Sulaiman Astagfirullahaladzim arahnya Nabi Soleh komuni Soleh Sulaiman seneng ini, Allah yang kaum iku itu Nabi Soleh Nabi Soleh Antara Nabi Hud Nabi Sulaiman, kilo kira ono satu setahun, ono satu setahun, wawo malam, satu sepatah menurut. lalu. Nalika kaum sama tinggal tinggal di seluruh diri ya Nabi Sulaiman, bahwa allah taala, sepatah menurut. Lu, telu. Kemudian ikut-ikut itu merap utusan allah taala kang pinner kang plo di patah puluh papa, papa mula, kapir, kodoh, tioning kapir, kodoh, ah, satus patah puluh papa ngulau sirukkabit kodoh diunik Allah lang sirukkabit kodoh to'atau marang inksun satus patah puluh limo inksun orang jaluk sirukkabit atas neka-kenjau kewin Allah ta'ala orang jaluk buruan opo-opo orang orang ganjaran inksun diki kecubuh atas pengerane uang alam kabir kaum an Hukum selesai lansia diikau kaum samu kaum samut itu sibdi sibutus apa yang satriku nabi soleh nabi soleh kurasa po yang kurasa nabi lo harus di karoke harus di terangkian nabi apa nabi soleh kurane bediki bediki bediki bediki mau istirahat lagi samut Bin Amir bin Iram bin Sam bin Noh, nah, dan selama tiga karnaq puyutin Nabi Soleh. Dan nah, Nabi Soleh ingin anaknya siapa? Bapak Ali Nabi Soleh, kan? Semua ini, cuma Mbak YouTube sih. Orang Bapak yang ideal, ini Nabi Soleh ingin anaknya UPI. <tuk> Adam anak emasik, anak emasik, anak masih anak emasik, anak emasik, anak emasik, anak emasik, anak anak anak anak Samud ala Asir, Asir ala iram, iram ala Nuh. Niki oh Nabi Nabi soleh Tuduskan doa Nabi Samud waktu itu. Samud itu termasuk surga dunia, surga dunia. Ketika ikonik mata yang Allah Taala luar biasa. Mau dari nih ahli bangun itu yang ngurung ngurung ngurung ngurung arsitek gunung di bangun wangi ahli pertanian ahli pertanian ahli yang pertanian itu perkebunan tingin terus arsitek ahli bangunan ahli pertanian ahli peternakan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 Mungkin kue, isi orang yang zakat, atau zakat tapi orang tepat, zakat yang akan kotor di city. Allah Ta'ala, mungkin ini, hilang minum ke kambing, zakat, gila mungkin, gila mungkin. Amin, kebetikan yang, kali ini, gila mungkin. Khusus ini, tapi dia orang syukur ke Ini kan ada sebab ketikot ini Allah Ta'ala, orang syukur yang tau tapi kan orang tepat cari ngotone ke sejuta ngotone 500 cari ngotone 10 juta ngotone 5 juta di mana, otoknya, tapi persen persen-persen ini persen persen, persen. ini persen, persen. ibu-ibu yang ada juga nampus punya kesalahan-kesalahan Nama kursinya kok, apapunnya kok sering kena musibah, kena musibah Nah kadang-kadang cok -kadang, kadang, kadang, gitu, lu Rasulullah wa ta'ala Dikei cakem, lu main di bujuannya terus <laughs> Nah umwa ibu, persis terunggung no. Nah kok jauh seru, persis dia Ayo okay. naik moni jauh tiar oke Kalo tau ini cakemnya di luara terus no. Nah, satu gue lorong terusin aku tuh, mungkin tiga ibu, orang syukur, tiga yang mau gue. Bismillahirrahmanirrahim, gue istri gue, gue tuh, itu ini, kering, gak dimati, kering, gue kering, gue kering, gue kering, gue kering, gue kering, gue kering, gue kering, gue kering, gue kering, gue kering, gue kering, terus Pak panjang orang nyoro orang jadinya Nyora. Pak Rabi mana orang <tipun> Tiba itu duit ini usul bayar kan dipaitu terus jalo orang itu Pak Rabi udah duit Pak nang rumah dikakini masanya turah anis ma tura dibangkapnya nabi turah anis kayaknya bosun yang kurang nyoro nang rumah orang betah nang metu pengen mulai nangma ora betah, tapi nek metu pingin mulai ngopran nyorami korupi masya Allah nyorami pikaan ada, ada, ada, ada metu pora betah, nangma pingin eh umat. metu pingin mulai nangma ora petah angin, tanya utah nangma peti nek nangma pingin Astana, hati, tukere, tukere。Nek nah, mau di nang di di Nabi Soleh, nah Nabi Soleh itu di paripurna umur 110 okay, tahun. Umur Nabi Soleh 110 tahun. Sengkauiku okay. mau jika imamatan orang bilang sukur dikadani waktu si kerubungan, dok kerubungan karena Nabi Soleh diutus dari Allah Taala yang kalem kulil hakwa walak katakanlah ya benar walaupun pun kalau berperan, enggak bersalah teman buku buru buru kok penikmatan dan tapi kok nyembahin berholo ini? Channel jangan nyembahin berholo, kursi Allah tapi orang dobi orang dobi tetap nyembahin orang berholo berholo أتتركون أتتركون فيما هارنا آمين في جنات وعيون وسروع ونخل من الجبال ندر فارين، فاتقواها رضيون، ولا رضيون أمر المصلين، الذي لا يسطون الأرض ولا يصليحون. <tuk> ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, sama ya, ya, ya, ya, ya, dalam ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, dalam piro-piro kebunan ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, kon ku ka putra manggarin nahal parma ibu hadimun ikulamus wadah itu nalakot podo nata sirakabe minar sibali saking gunung-gunung puyutan ing kro-kro omah farihina ali polos seneng fatamun wa fatabu maha takwa sirakabe Allah ing Allah wa ati ngul lan taat sasmuseng kabeh ing isun lan ati ngul aja ngrote Amrol muslimina yang perintah Wong Wong semua fil bumi Langkora bagus enam Satu apa siro kabel kodongiro bakal ditinggal di terus ono ing kebahagiaan ono ing kene iki yang aman amansentoso ono ing kebonan-kebonan ono ing sumber sumberan berlawan lan gogo gogo lan mit mitan kormo kama gari alus terus lan siro kabel bisa ngukir sani gunung-gunung siro kukir jadi rupa umah-umah siro kabel kodong pinter lan mrono ekbab kegawian kesuburan tanah langga kang mau mesin muslim nabi soleh mau marah golongan-golongan mau sampai ngomong aku kuyo ranjalo opo-opo aku ranjalo balesan aku namun harapanes yang bales Allah subhanahu wa ta'ala yaiku rigoni lan kenugrahnya dan rahmati lan tiki ayat tiki bisa diketahui bahwa wong sing ngamal kerana Allah iku orang patut luru liani Allah orang patut luru liani Allah laksa itu aku tundang mulut dan nah tegal mampak mana diki Biji. Jangan bisa ini termasuk luru blok-blok pada ayo, zaman jangan siapa, tiup ngomongin blong blok jangan wangi ayo, manggilin, nanti kita ngilin gigi, nanti kita nanti kita nanti kita nanti kita nanti kita nanti kita nanti kita nanti kita nanti kita nanti kita nanti kita nanti Tunggu pensi B B, ular tak tapi rokok. Bang nolang keirokoyo, ular teh, ular teh, ular teh, ular teh, jajan. teh, mulai sius, ular teh, ular tapi ingin yang mana?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 bisa ngomong ya Allah Tuilah orang bisa ngomong yo, lah kepriye mana? Konpriye, konpriye. Mulai didiknya itu tuh cipako, kutu mani kau ini ku, nih orang mani yo. Jadi didiknya, urut aku milih mau pilih semester jangan nakes. Ayo bagai, naro mani tapi nanti mau pilih kalau deh, kita akan sekarang mau piro turun tahu. Wis pokok nilai tara.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 si tiga kritik, surat kredit kredit kuarang, kayak naholos, toras, nanti nuki, nyong, nah, kiti kawang, setoran -setora tumunang, kisura, bibi, lainnya parinyong, nangkutan parinyong, nangkutan parinyong, nah, ya, langsung parikini, langsung parikini, langsung parikini, langsung parikini, langsung parikini, langsung parikini, langsung parikini, langsung parikini, langsung parikini, langsung parikini, langsung parikini, langsung parikini, langsung parikini, langsung parikini, langsung parikini, langsung ini langsung parikini, langsung parikini, dan itu ibri, sikap harusnya pribadi dia. beri beriki, jangan sama kita alhamdulillah, buat yang pingin Alhamdulillah roda. Lha, syarip pribadi, panitia, cuma harusnya kayak gitu. Amsar Rahim, ustaz, ustaz, ustaz, ustaz, ustaz, ustaz, ustaz, ustaz, ustaz, ustaz, ustaz, ustaz, ustaz, Iya, saya iya, iya, iya, iya, iya, iya, Aku iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, kurang iya, Tapi iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Nek lilai ta'ala terus, terus jadi, jadi mah ikut ngerobat doa, oh, cocok oh, cocok ngomong, nanti saya hitam, tak cokok, tak nanti pisang, ora, tiri, samoni, tapi mergo tiga kekong, tapi bawang, oh, nah, alhamdulillah, sorry, puasa nih, Jeneng, kan? nah kalau pun tapi ma yang si tapi begitu dendam nang batang bisa konek pindu batang khusus bisa alhamdulillah tegal dan kini rugi beli rugi in ilah alah robbil alami nganti saat ini kurang buatan mulau wajam -ya bagirin ulama' ayat adabu bil adabi adabin adabi ambiya mulau perlu bagi kuah musib ulama' kuno mulang, kaya-kaya nganggut tok tok kelan klang tok tok romo nabi hati ni kapan mulang opo-opo ni parke opo-opo oh jalan jalan sama manusok nah saya okay. kira-kira kini mulang, ngei Oke Sampai ke Nyong jalok ke korah Sampai ke bodi dilih Oke Ajar anak-anak jalok, ngajong nate, Ajar ngajong isi kok malah tak Satu sewu Ayo gila Sek gelap ngajong, tak kaya satu sewu Tapi ngomong ke geng Mas Birin ngomong kali pulau Kalo kok naik Bapak Aji kudu ayo ngajong tak kubayu satu sewu saja Eh mana bu? Bu? Bu? keren, kilo. Eh, kilo? Keren satu kita ini. Mendingan. Mendingan. Mendingan. Orang tua orang tua punya saudara-saudara sekalian, siapa yang jadi saya wajib? Kok komennya wajib? Musuhnya orang siapa yang belum kudik? Kritopo karbet, kritopo karbet, kritopo karbet, kritopo karbet, kritopo karbet, kritopo karbet, kritopo karbet, kita karbet, kritopo karbet, kritopo karbet, orang karbet, kritopo dibuka, kritopo karbet, kritopo karbet, kritopo karbet, kritopo karbet, kritopo karbet, kritopo karbet, Orang ya gitu ya? Nah kita puja Ikut dilipat gandakan 900000 ribu Lipat Jadi ini Zaman yang isyai Podok ini, aku boni aku raja lo bila penuh, ini orang tuh cacat oh, jempol boni kabeh, korang kayak ini mau nyosuk, ini kalau misalnya mana orang itu boninya <tuk��> ja. orang mainan, ini Iki kan, ini orang tuh makan sejata, ini in ajriya illa ala ruwil alam ini merata sejata, ini mulau walayantafik, ini minhum bittagirlahum ojum alam di alam alam ruwake wa man uta sing sekolah men manfaat kita bae kula tanpa sapa man minarusta minggih saking kloprong kang padha ngaji kanggo ruwake usami ruwake tapi nek tiar tadi juga ngaji <tuh> lagi minati ni saking agama fala para kata makoro baru kaiku mujud fima indram barang ya khudzukan alaf sapa man ingmak Himpun sakit mustami, <hesitation> sok pokok nih ngalak tanpa ad, lagi, sebentar lagi yang cih, tanya sekali ngesi, <hesitation> ibu-ibu sih, ibu-ibu, oh orang kolong saman, orang jok, orang orang Murah, dan murah, dan murah. Orang, panik, orang orang tak berkah, barokah sama sekali orang barokah, no yang tidak nanti saya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 Orang nopo yang nopo yang nopo yang nopo yang Eh yang awan yang Siti yang oh, aku yang nopo yang bayarin siti nopo yang nopo yang nopo yang no. yang kapan yang nopo yang nopo saya nopo yang nopo yang nopo aja. nopo yang nopo yang nopo yang nopo yang nopo Baca sekongkong, kono, rok rok rok rok rok rok rok rok rok Iki rok rok rok iki. Mek ditiru. rok Mek ditiru. rok rok rok rok waalaikumsalam, rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok orang itu kan gaya ya kok sih, itu orang satu sewa itu satu, tapi Serba ya, serba tadi, serba tadi. Udah cerita soal sota kofi, Masya Allah kuat bapati Wala khusus, masyaallah, Allah Luan, uskatan, luar padahal Mungkin kelihatannya sota kofi kurang Tapi padahal boten, um, boten kurang um, Malah bertambah, malah tambah, malah tambah Ini keterangan ini saya nama kami, ini ajri Lasa ikhina ikhman pakaian grip ini Bersama-bersama kotaan ini kerja, di gimana? amin, dikerja mbak kerjakan nah itu edajaran, Kerja kan ke wajib saya oke okay. saya ini pengen negeri, orang bayarin jajah dilemangkan ke korang oh, ini yang tak jajah dilemangkan ke korang ini orang paham kadang dimu di jalur mudah ya kok, dimu di jalur ini yang takutnya tak, ini yang baik jadi mau mulai pegawai negeri, eh itu ganjaran, eh itu ganjaran eh itu ganjaran, eh, ganjaran, kerja, kan kerja, untuk anak bujo lah mau nyong, nyong orang pegawai negeri kan ngong orang oh jadi pegawai negeri, nyong jadat pinginnya kok jadi pegawai negeri sih sama kerja sih lagi, lagi tenang boleh sama enak tuh, sama itu ganjaran sih, ya apa nih? bahkan, kalau ujian visabilillah jadi pegawai negeri, pegawai negeri itu, jihad sih sabila ganjaran koyen pradivisabi ilah keropak guna aku anak buju nilang ifah tersokabu awa dili ikan sih masalah ke masalah muka si bakulang agama si uh, ngomong kata gini kok gini, itu ganjaran, itu ganjaran lah munek isi ono embe, embele kohme, ilang barokah nah isuara si li, lulus, gini cinti lulus itu ijazah sudah kerja buka mulai hubungan masih sepengar, maaf, deh, putus orang-orang nanti orang buat Assalamualaikum Waalaikumsalam lagi oh, oh iya bisa hubungannya Bisa nggak punya terus? Nggak nanti tekan mati? kok pokoknya hebat. Guru pun nggak mati? Jadi yang harus aman mati dimandi, Ji? Bahkan aku diperkenankan. nyong pun danai aku nukus waktu. Aku diperkenankan untuk nyapa hati. Nggak harus samian. Naik nyambung Masih mau yang gak sama Nai Nyong? Tapi nah, nanya papa. Lari aku beli sahabat bisa ya? Nggak nyampe, jadi Nek nyaman gue tau ganti Mulai zaman, nek panen kacang Eh kok aduh kasih Ngirim orang ayah di ngirim yorak api Orang ngirim yorak Oh yoraknya oh, yoraknya yoraknya di sini <tik> <tik> <tik> Sampai akhirnya ngajirin dengan akhirnya Jadi Diper, diperkenalkan untuk nyawa arti badan sampe ini Kenapa sih dindak bisa bojo nih? Anak-anak, bapakku singkat. Bapak. Mulu, anak, dia anak suara ke, usai enggak usai, aku pecah deh, kok tunda ini saja. Eh, sabian, tunda kok deh, tak keji, tak keji, tak ke lagi, apa? terus gue coba tutup ya tukangnya Nemi medit <tuk nah ya wos orang tahu pake geleng. ini bengi mayam terus mulai jamras ruas mengita, tapi orang gak mau kaki nah nyong mulai jamras ruas mita, tapi kan gak ya kok kaki kan Iya, ini nang iya, tiga iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, jemput semua juga Aplopi buka ngomong, ayo Mumun besok diundang ini sama gak Orang tak Kanimo yo aku Bapak ibu punju, bapak ibu terus anak-anak. Anak-anak baru. Santri. Ulin Mulai dimasihin Nanyo ring serami. Sudu sate. Sate itu berapa ribu? Butuh sate? sampai lemu sampai lemu sampai lemu ini biasa, kacang gitu. orang rugi sih, saya kacang orang rugi, kacang harus cuma itu dikunci. ada kalau ada orang ada ada ada promosi alhamdulillah itu Apa pun atuh ana amanin apa kowe ana iku teke iku kebonan-kebunan digawe pertanian keising kabeh sing ijo cukup banjur cukup kabeh ngerti niki pak langgen aman orang nopi, naik nek ora nyembah marang Allah naik nyembah berhala wa mulo atau taqwa dhateng Allah lan atau marang sun lan wajib taat marang piro-piro ngelihat bater sih aku wong kang kumede, wong akeh lah, jika mau, nabi no nabi siapa? lagi nabi nabi gue melancur cekan tapi orang masih punya iman orang masih punya iman si iman saat disedikai apa mau tondo yaitu tonto tonto si kagut tondo tondo ini bahwa Nabi Soleh adalah putusannya pasti Allah tapi Nabi Soleh malah di inong di kaum-kaum ini orang disambut api malah di nomoran kaum-kaum ini di guna-una kalau inna ma anta minal musah alin ma anta illa tajarum mitkuna ba'di biayatin in kunta minal sulatidin قال هذه ناقض لها شرّه لهم شرّ يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروا هذا أسمعونا تمير العذاب إن في ذلك لا لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم nabi soleh kang bayamuriku kaum untuk kang itu kan Sikir, kalau kamu harus si disihir kenal sikir, jadi pikiranmu sholat ke Padahal nabi sholatnya diharapkan dari kaumnya kan jadi pimpinan nih Tapi jepul malah nantar malah warang-warang orang yang tuh nyumbah barangnya bersotoh Nah, ikilah perjuangan, jadi mesti ada gangguan, mesti ada gangguan, enak apa baik? Nah, mau pun, nang perjuangan-perjuangan dari perjuangan perjuangan keluarga, termasuk memperjuangkan keluarga yo, koi, kewajiban-kewajiban, mesti orang gangguan deh. Jadi gangguan-gangguan berat, nabi soleh itu duduk di dekat tapi pak dipakai Jadi Jadi darwani, nyowo mak anta orang-orang utai -orang -orang siraw illa bahasa menurut angku jopo iku menungso misulakang ngumpa mani ngisul kabe vakti mempandangkan no sopah siraw bihadirkan ayat tono iku talaman konosok kauswari kumla sojikina soko, iku sokong kongkong kong temen satu sekat bakat siraw iku namung menungso padani ngisul kabe ke pria kok dhati baju ngaku-ngaku dhati utusani pengenani cobal sirotekah no ayat tondo kebenaran sirot yaitu sinok panjen golongan ni wonggong ka bodoh-bener isok nalikannya ibu soleh ngajak-ngajak komi marah agama taufik kom samot podo jalo tondo mujizat ajal supaya nabi soleh ngeto ake onto saking waktu kemeloso nabi soleh banjur dungo maram allah ta'ala nyuwon onto kamu tu saking waktu, denin allah ta'ala doa nabi soleh dituruti di paling kondokkan saking luar kola hadhi walakum sebab tak terangin mengkosik iman di pimpinan di Sopo si nyebelahnya Sopo gini lagi okay. si nyebelah Sopo ini mengkosik isyawah rebung rebungan sebetahuan ini kesporasan yang berasanya gugup tapi itu bukan kita terlalu gugupan luar biasa ini konta ini ke jenis piro kita pengaruh ini konta ini ke jenis piro siapa ini berhubungan sih haa menikup ini ha? okay. Bakal siap, bakal siap, ini. <tuk> minyak itu. itu mau. tapi nih, gitu, Kita ternyata, <tuk> <tuk> dia Wanita wanita cantik <tosan> gua. yang mendalangi pembunuhan adalah wanita kaya cantik. menarik <tosan> -eh, munar. ya Coe, tapi orang tapi, warga yang penuh yang salah-salah, mereka ngomongkanlah, mereka ngomongkanlah, yang paling aku ingat, ini keburu cokelat nih. Kau, kau, Ah, gini, mau ngutus dua pembunuh pembayaran, so farane republikasi, bumi pri, wah luar biasa nih, ah, mengerikan nikah nih, ya, gini, mau gak su, kalau misalnya mandi, gini, <noise> wanita, gak su, kalau orangnya, wanita, wanita nih, jikalau, pembunuh bayaran juga, kalo sing iman juga, arane, kalo tapi, kalo tapi, bisa, bisa, kalo bisa, sinauni, bungi, cali, bungi, bungi, Kitabnya hanya urusan dulu, aja orang-orang kapan tamu sih? Kitabnya orang dulu kok okay? ya Allah, yang sini sana. Jin, pria pengaji sana pria pengaji, buka-buka, makanan, al Allah, makanan, makanan, makanan, Allah makanan, al makanan, Allah makanan, al makanan, Allah alhamdulillah allah allah allah Allahumma salli alasihim Muhammad wa alisa wa rahmat Allahumma anfa'nna Bila Annam ba'nna wa'nna Wa yungfa'nna wa'zilla Imbata afila ya Rabbil alamin Ya fatah ya alim Ya rusak ya gharib lana bil quran alamin. Wahidat banyak membuka Wahidat yang alim Wahidat yang banyak memberi Razeki Wahidat yang fatah ya resul ya alim Wahidat yang luman Bukarlah diturunkan kami bukalah hati kami bukalah maishah kami bukalah rezeki kami dengan Al-Quranul karim Allahumma Inna salfa bi jahi nabikal karim bi hormatil qur'an ummul kitab wa bi karomah muhammadum an tu sallallahu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam umurina fardal muqaddam wa taqdiah hajatatna ya allah ya allah kami minta kepada-Mu ya allah amin dengan lantaran keakuan dan pakatnya nabi Nabi Muhammad SAW dan kami minta Kepada ya Allah dengan perantaraan al Karim dan kami minta kepadaMu ya Allah dengan perantaraan wali-walimu yang mulia-mulia ya Allah yang kami minta adalah seperti yang telah diminta oleh nabi Nabi Muhammad SAW ya Allah. dan kami minta kepada kepadaMu ya Allah seperti kaji Nabi Muhammad SAW Minta perlindungan kepadamu Ya Allah Dan kami minta kepada Allah Ya Allah Seperti awliya-awliya yang kami fatihai Minta kepadamu Ya Allah Dan kami minta perlindungan kepadamu Ya Allah Seperti yang para awliya-awliya yang kami fatihai Minta perlindungan kepadamu Ya Allah Allahumma sallimna Min alfadil alhamlah Ya Allah selamatkan kelami Ya Allah dari marah bahaya dunia Dan dari siksamu ya Allah Wahai yang menjaga Yang tidak pernah lupa Wahidat yang punya Kenikmatan yang sangat banyak sekali Sehingga tidak banyak Bisa dihitung Wahdat yang punya nama-nama Yang baik ya Allah Jagalah kami Jagalah keluarga kami Jagalah rumah kami Janganlah apa saja yang kami miliki Ya Allah Seperti engkau menjaga Al-Quran Kerana engkau telah perkhidmat Kami yang menurunkan Al-Quran Dan kami yang akan menjaganya Ya kafi ikhina Ya Allah Ya bani abni Ya Allah Ya rozakursul Ya Allah Ya kafi wahidat yang mau kita ini, ya. Cukupilah kami Ya Allah Wahidat yang kaya raya Kayakanlah kami Ya Allah Wahai Zat yang Maha Pemberi berilah kami rezeki ya Allah. Yang halal. Yang bagus Yang banyak. Yang mudah. <tuh> Robbana atina fiddunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wassalamu alaihi wa sallam Muhammad wa sallamun kemudian <tuk tangan> karang jam itu hari gila ini tasikulatulain apa? banyu ini insyaallah minum ini cahaya, sewa rohmat penyakit Lah, kalian ikut, pas soko ngisi Mau kali kalian, Arto monggo, uang iku orang bakal tandaan duit selama Arto nih masih dipegang, orang alto nih jadi berkah, pulau, tasik pulau turai, studio, g, simbol gender, workmen, menawi pingin toyo nih gratis, tinggal tak taqbayri, bahwan, tapi nih Arto ne ya orang gratis jadi orang nadi nanti nanti, nanti Allah, aku, romulan, kalian, kalian, di, kalian, niki,